Ke, ke ini ke sama siring hmm. oh lebih oh, tahun uh, kita ini juga nggak gitu a uh -huh. Boleh, okay, nah, ayo nah, nah, nah. <laughs> <laughs> no di sana apa? Nah, tahu, atau apa tahu. Yang dikandangin di sana burung. Mm. Oh, enggak, burung Oh, nanti burung. sekarang urusannya kita <laughs> <teman> ya kan itu ya <applicator> foto dari foto iya tadi kami ada cerita di belakang sana ada ruangan bisa foto atau. bisa apa conozco. Bueno. Tulang kebetulan, semua kebetulan. <San> bahwa Bali itu Bali dan orang Bali itu nggak lucu hmm. apa, apa kesan apa -apa? Hmm, jarang -jarang. karena Bapak lihat promosi di luar China kan serius gitu ya serem seru barong apa jarang saya lihat ada joke ada ketawa walaupun setelah sampai di sini kemarin saya meneliti soal bondre, soal apa saya ketemu ya tapi saya sekarang pengen pesannya Bapak, apa? ini saya tanya sama semua orang yang saya ketemu di Bali Bali, menurut Bapak, Bali dan orang Bali lucu gak? humoris atau enggak? dari sudut mana lebih habis tergantung situasi dan kondisi kadang-kadang kalau saya si, eh, fleksibel orangnya. Kalau diajak lucu juga lucu, oh. tapi kalau diajak oh. ya. tapi kalau orang oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. berarti humoris di kehidupan sehari-hari banyak bercanda banyak, banyak bercanda tapi justru diajak dia ngomong serius kayaknya susah banget apalagi diajak ngomong bisnis oh iya hmm. Ih, bisa, ini bercanda. penting benar. nama bapak boleh saya cantumin di buku saya dong boleh, cokwah aja namanya. ini oh, panggilannya cokwah Good. <laughs> terima kasih Kemarin ada yang bilang anak saya bahwa Orang Buleleng katanya lebih humoris lagi Tapi pada prinsipnya orang Bali itu humoris Katanya orang semaknya orang ketahui Jadi itu sepul, itu sama. kita support, kita... Tapi orang Betawi kan bahasa Melayu itu kan sebetulnya gak humoris Orang Malaysia, orang Palembang orang itu kan gak humoris Karena kehidupan sehari -hari, hari lebih banyak galaknya daripada kepala gitu Kalau di belahan... Yang eh, di tadi dibilang singaraja itu... Iya... Yeah ya mungkin juga karena kan keumum umumnya sih kalau daerah-daerah pantai itu agak keras, kalau ya, daerah pantai di kawasan pantai itu rasa rasa agak, agak iya keras. iya lah ya, iya iya dimana-mana juga tanjung perak juga orang pelabuhan, kalau dia di telung sedikit aja waduh iya yang saya ingin tahu budayanya, kan, hari harinya, sama keluarganya, sama temannya itu banyak bercanda atau enggak Terus ada jokes-jokesnya Yang yang tradisional Yang itu oh, Kita bubur sebenarnya ini, Agak flexible lah Itu tergantung Sebenarnya tergantung pada faktor Faktor apa Yang paling mendominasi itu sebenarnya itu telah Menurut saya zaman sekarang Faktor ekonomi yang menyebabkan Oh oke, okay. itu lucu <laughs> Jadi, terponya uh, makin miskin orang makin susah ketawa logis aja tuh kan gitu iya betul logis kan uh, ya logis aja ya, kalau ada. orang udah ngapa karena hidupannya udah rendah terus ketawa seperti itu gitu seperti itu ya sama karena yeah. kemarin berapa bu, dua bulan saya di sini saya baca buku buku-buku serem buku orang luar tapi semuanya bestseller bu kayak Catherine uh, Bonella itu nulis tentang kerobokan tentang snowing in Bali tentang Cody terus ada lagi si itu nulis Australia itu nulis tentang Rau Bali, yang disebut tuh serem dan kriminal dan takut gitu ya. Walaupun saya selalu dibilang bahwa orang Ubud itu yang lebih tenang, hmm. sesuai dengan alamnya, sesuai dengan udaranya. Kadang-kadang ini yang menyebabkan juga terlalu buru-buru orang menilai suatu daerah nah kalau kita ingin menyelami daerah suatu daerah, suatu tempat kita gak bisa uh, dengan waktu satu bulan, dua bulan betul kita harus paling tidak menyelami kemudian menjiwai tempat itu hidup di sana sementara hidup di sana sebenarnya yeah. baru kita tahu betul. cari taksi mm -hmm. nah gitu sebenarnya kan keharmonisan alam itu tergantung diakibatkan oleh pelakunya iya oh. yeah. Kalau pelakunya dia harmonis sama alamnya otomatis apa yang dikendaki Apa yang suasana yang diinginkan Ya, dan terwujud akan mm -hmm. Tetapi ketika mereka ingin Mewujudkan sesuatu Tanpa ada keharmonisan Tanpa ada perhatian terhadap lingkungan Saya yakin semuanya tidak akan balance Kembali kepada konsep yang tadi Poleng, hitam dan putih Oh iya, keseimbangan Keseimbangan ya. oh, iya kan orang Bali dan Bali dan budayanya itu banyak dengan filosofi seperti itu ya. Mm -hmm. Ada nggak tahu sepanjang pertemuan bapak yang filosofi yang tentang humor tentang ketawa itu? Karena gini, mas, dulu saya jelasin sedikit. Saya mempelajari juga bahwa di agama Islam itu tidak ada kata ketawa. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Kalau ada orang begini di depan umum Terus menceritakan sesuatu dan mengakibatkan orang lain ketawa Itu haram hukumnya Oh iya? Iya Nah saya bagian tahu ini kan budayanya lain sama ini. Iya. Saya pelajari juga kitab-kitabnya dan apa Saya juga kemana-mana Kalau menurut saya pribadi Kalau menurut saya pribadi Saya cara logika kita berpikir orang ketawa itu pasti tidak atas rasa senang, betul bahagia. Kecuali orang stres baru ketawanya <tawa> lain ini. sangat tidak lucu. Justru saya terbalik. Kapan kita bikin bisa bikin orang itu ketawa berarti kita bikin orang itu bahagia. Menurut saya, <tawa> ini, yeah. yang saya tahu artinya. <tawa> nah ya, tapi bentuk amal juga oh ya tapi banyak filosofi Bali ada mbak yang linggung, yang dua bahwa itu adalah apa? atau itu adalah sesuatu yang iya. harus dilakukan atau allah untuk sesuatu yang harusnya. Kamu kan? Kamu kan? kalau secara logika kita membuat membuatnya orang bahagia, nah, mungkin ada orang bahagia, ya. kembali kepada ekspresi orang, orang umumnya, ya bilang umumnya. Kalau orang ketawa itu pasti tidak rasa bahagia. Orang normal itu ya normal. Saya ngomong normal. <laughs> nah, jadi eh, apakah salah orang bisa membuat orang itu bahagia? Oh, ya kan tidak benar. Ketika orang itu dianggap sekarang bisa membahagiakan orang Dengan uh, Bagaimana uh, Dengan rasa hmm. Berarti itu salah satu bentuk amal juga Kebaikan kepada orang Oke, oke Pak Itu Kalau membuat orang sedih kan juga Wah wow, Itu sesuatu yang serah ya, ya. <guluh> <guluh> Yang uh, Akhirnya tidak masalah Ya kan? itu Yaitu pandangan saya ya Jangan, iya, nanti tidak ada ajaran agama di situ yang jelas. Seluruh saya apapun yang membuat orang bahagia, ya, membuat hati orang senang, jadi itu merupakan ee, perbuatan yang, yang, yang baik, yang baik bukan yang Itu adalah. tanpa ya. akhirnya nah niatnya tiada yaknya yang sia-sia ya, ya, gitu. Hah. Terima atau apa kasih. Allah. Oh atau session atau apa yang menampilkan humor atau menampilkan apa kan kalau di ratar itu ada bagian bondresnya ada kan tapi okay, di upacara-upacara lain ada ada ya? ada. Kep kepung visor, kepung visor, kepung visor, ada atau yang berusaha mengancing ketawa ya iya, semua semua ada unsur <murra> <murra> itu semua cermin setiap kali ada kan pasti cermin gitu, antara baik dan buruk nah tergantung sekarang <mulik> yang melihat dan yang melakoni kadang juga kita nggak tahu apa itu rujuh apa itu apa tapi tetap aja tetap kali komentasannya kali pasti ada sisi baik ada sisi jeleknya nah sekarang pernah <mulik> yang nonton <mulik> mau yang baik -ngi yeah. berarti ada segi yang sedihnya, ada juga yang gembiranya ada, pasti ya. mereka itu kan semua iya gitu. betul, antara ya. Ya. tragedi dan komedi iya pola ya. Ya. kembali ke baru-baru. Nah. kalau kita sekarang melihat Tarian itu sedih terus apa iya. enak. <tuk> Walaupun indah ya, Pak. Walaupun indah ya. sedih. Ya, Wah, <tuk> kita, <tuk> kita, <aja> <tuk> ya, kita ikut, Pak. nih ikut. Dia udah turun dua puluh kilo. Oh ya? enam itu seratus pak. Nah, well di dekat iya. beda <MC2> nyanyi di kembali artisnya juga naik sama sih mas cuma bedanya kalau artis di Jakarta pentas, naik kalau oh, ya. naik Kalau di Yang naikin Tidak. yang mau naikin siapa? Orang jadi untung, mereka tuh cuma di jadi di satu. Fotografer Enggak dong, orang karena orang apiknya dari Ubud mau naik lagi udah dandan lagi lagi ada lagi datang eh ini Ya ah, iya. masih Yoo, oh, masih ada masih <lacht> punya, apa ya harus di ada di itu ini yang enak kita ya. yang bukan aku lagi bukan aku lalu oh, siapa itu di rumah itu namanya? salah dicari dia tahu? Yaulia nih beri ya, ya. itu ya. Jadi ya dia Anda harus aja. Ada orang mati merokok, pernah ada merokok? merokok. merokok. Masih <tipasi> <tipasi> <tipasi> Ini tidak ini Ini ya, teman nah, Ini kok berani ngomong Pernah ya, cerita sama Dewi Jadi Pak Harto dulu email when we design be